Oh! <laughs> cicik-cicik balik lagi bersama otok spinnya seluruh hari ini saya akan berbagi pola slot gacor hari ini ya seluruh kita akan mencoba mencari profit-profit manis di Olympus ya kita bawa modal 83.000 saja kita coba cari profit-profit mantap di bet 1200 dulu seperti biasa ya seluruh double jenggos aktif dulu kita coba manual dulu lah ya 12345 kali lah coba-coba-coba Ah, tuh petirnya dong. Anjir nggak mau. Kita coba double canggatif. Kita coba biasa, sepuluh. 10 quick dulu ya. Oh ya, yang pertanyaan kita main di mana? Kita main di RTP 8000 bosku. Situ slot tergacor tersolid santer jaga dunia akhirat. Di sini berapa berapapun pasti dibayar lunas bosku. Jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di RTP 8000 karena cuma di RTP 8000 slur, kalian bisa mengetahui RTP real life RTP game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya seluruh jadi buat kalian semua yang belum tahu RTP itu apa RTP itu red untuk player A atau bahasa indonesia itu cashback buat para pemain jadi semakin tinggi red red RTP nya semakin gacor gamenya yuk ah sekitar satu lagi dong boleh turun hmm, lumayan lah ya seluruh ya dapat sekitar di pertama ya seluruh di bet 1200 jadi RTP itu fungsinya buat itu jadi selalu saya ingatkan sebelum bermain selalu cek RTP game karena biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak ya ya jadi buat kalian semua jangan ragu jangan memang mainnya cuma di RTP 8000 karena di RTP 8000 satu-satunya situs yang mempunyai RTP game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri ya bosur langsung gaskan saja gaskan gaskan manis manja di RTP 8000 pastinya ya selur. untuk linknya saya taruh di pin komen ya suruh langsung cocok-cocok manja saja di RTP 8000 pastinya ya bosku. yuk back to the game yuk kita coba yuk kasih paham dong kutak anjir yuk atas gelas kasih petir enak nih lumayan lah ya duduk duh mega-mega pertama lah ya lumayan lumayan lah tambah tahamahan modal moral spin set atas cincin kasih biru dulu boleh lumayan cincinnya turun dong. Ah, nih, cincin turun dong. Mantap, yuk. Atas cincin kasih petir enak nih. Enak nih. Hmm. lumayan lah ya kaldu-kaldu tipis enggak masalah. Tamblu udah sembilan, masih di sana 6 kali tulis lagi. Yuk. kasih paham, kasih yang gurih-gurih, -guri, kasih yang manis-manis, yuk. Karena kita mainnya di RTP 8000, itu slot tergacor tersolid sampai jaga dunia harap Hmm. Bungu dong turunin tiga lagi. Mantap, yuk yoyo yo, atas kuning kasih petir hmm? lumayan lah ya seluruh merah jadi dong turun dua lagi anjir kurang satu ternyata merahnya enggak masalah gak apa apa ya ya nah kita cari profit profit manis-manis tipis-tipis dulu saja nggak masalah yuk sisan lima kali lagi us Uduh, cincin turun dong atau gelasnya itu nanggung anjir 9000 kali 13 lumayan 124 ya ya waduh duduk sobatnya kita tadi kasih tanda-tanda profit profit manis di di awal skater gratis di tadi 10 kali itu jadi polanya tuh tadi hmm, mantap lagi dong birunya dulu anjir ngamang untuk tadi polanya itu lima kali manual double change aktif terus 10 kali quick double change aktif terus 10 kali kurubuh double change aktif yes, Lord, ya seluruh langsung gaskan aja coba polanya di rtp 8000 pastinya dan sebelum bermain selalu cek RTP game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau enggak ya seluruh ya Aduh nanggung lagi dong hmm. Aduh lagi dong-lagi dong anjir nggak mau lumayan ya seluruh 350.000 spin pertama hmm. ayo sekelar free spin kita coba hmm, naik bet kita coba naik bet dulu ya ketiga ribu biasa lah ya kalian yang sudah nonton lama channel saya pun pasti tahu lah caranya gimana buat mencari profit di Olympus dan pasti paham pola-polanya gimana ya reviewer setia pasti paham kalau habis dapat free spin itu naik bet buat cari profit profit manis di bet selanjutnya lagi kuning jadi dulu mantap nah sayang sekali ungu nanggung pasti umumnya nanggung nggak turun dong dua, anjir ungunya dulu itu pecah biar enak anjir nggak mau, hijaunya sih enak nih kalau pecah nggak mau juga. Waduh, hmm. atas cincin sama atas belas tuh skater satu-satu nggak -satu. anjir. Ayo, us. kasih fresh nih isi daging skater skater isi daging. Petir-petir merah juga boleh uslah kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih pokoknya lah Hmm anjir nggak mau lagi dong Ayus. aduh nggak mau anjir aduh duh du, du. gelasnya dong kasih dong gelasnya kasih dong nggak mau aduh susah ngecil kuning anjir kurang satu semua ayo uh, mantap nih gendangnya jadi dong gendang jadi dulu mantap yuk yuk yuk yuk yuk yuk, yuk. gelas yuk ikut yuk hmm kayak sekali ada dua skater di situ kukira petir ternyata skater doang anjir aduh duh duh duh du, du. kuning dong hijau dong boleh hijau dulu ternyata sur kuning boleh ikut anjir nama juga kuning aduh hijau kalau kuning nangis Lur anjir anjir anjir anjir hmm. yuk gelasnya kasih aduh nggak oh, mau ini gendang tuh turun satu lagi dulu-dulu tak sudah mulai berantakan sepertinya kita coba biasa ya seluruh manual dulu biar tatanya rapi lagi ya kita coba manual lima kali sahabat biasa lah ya Aduh buat kalian semua viewer setia pasti paham dengan pola-pola ini yuk 10 kali lagi kita coba quick jangan lupa ya double check aktif ya jangan lupa itu jangan lupa intinya pas manual double check di of tapi pas udah di turbo atau di quick eh udah berjangan atas gendang scatter nih sayang sekali tiga doang pemirsa ayo dong kasih scatter dong us-us profitnya masih kurang mantep nih us Hai Ayus anjernya mau kah aduh nggak mau ternyata bos kita coba hmm. Baru, baru ya seluruh kita naik bet aja kita cari profit mantap ini nih ya coba 10 kali turbo dulu ayo kasih paham kuning atas kuning kasih putih enak nih anjir sekitar satu doang hmm, kuning biru Aduh susah susah susah susah susah tatanya udah mulai berantakan lagi seluruh Aduh memang kalau naik betatanya gini nih tapi kalau dapat listing biasanya enak nih kalau tatan berantakan kayak gini bisa meletus meledak meletup hmm, bahasanya asik kan Ayo kita coba biasa turbo-turbo 30 dulu ya seluruh ya nah, yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 pastinya seluruh itu selalu gator tersebut sehampir ujakan dunia akhir karena cuma di sini kalian bisa mengetahui RTP game real life 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan red gamenya itu sendiri jadi buat kalian semua jangan ragu jangan bimbang mainnya cuma di rtp8000 dan sebelum bermain selalu saya ingatkan selalu cek rtp game biar kalian tahu game itu lagi gacor atau tidak yes, ya seluruh ya yuk back to the game yuk hijau hijau hijau hijau kuning turun tiga itu harusnya kuning tiga itu mantap nih mantap nih tinggal petirnya mana anjir nggak mau ayo kasih dong frispin frispinmu saldo sudah mulai menipis ya seluruh ya ayo us yang hmm. buat kalian semua ya seluruh ya jika senang dengan permainan PP atau Pragmatic Play atau ya judi slot, kalian bisa bantu like comment subscribe nya karena cuma di channel otomaskan kalian bisa mengetahui Slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor hari ini pola spin slot hari ini RTP slot gacor hari ini jadi buat kalian semua bisa dibantu like comment subscribe nya Karena cuma di sini satu-satunya channel yang di mengupas tuntas slot gacor hari ini info slot gacor hari ini pola slot gacor hari ini slot hari ini pola slot gacor hari ini pola slot hari ini yuk atas mahkota tuh kasih petir anjir sekater ternyata kuning turun boleh hmm, nanggung Beruh kita modal nekat nih kita modal nekat nih kita modal nekat nih anjir kita coba manual ya seluruh ya biasa dulu kocok-kocok putaran dulu rubah-rubah putaran dulu hancurkan pola putaran mesinnya dulu ya surya lima ah, kali kita coba langsung lagi 10 kali dulu yuk kasih free speednya dong yuk kuningnya pecahin dulu mantap atas buka ku, atas kuning kasih skater satu mantap seluruh. yuk ini fix aduh yuk atas gelas dong kasih skater skater turun mantap seluruh skater di bed 64800 yuk kasih paham yang manis-manis yuk kasih paham yang gurih-gurih -guri, lah sini kalau profit kita menggabur kalau rungkat yo sudahlah ya seluruh ya kita coba lagi nanti yuk atas gelas kasih petir mak. Aduh enggak mau lumayan laser tambal dua lah ya awal-awal yang cukup baik bertahan cukup rapi tinggal kombo-kombo petirnya yang mantap Aduh biru dulu boleh lagi dong Aduh penuhnya nanggung tapi enggak apa, apa lagi dong Us. kuning mantap lagi Lor. ah mantap nih aduh sayang tuh mahkota sekali seluruh mahkota hmm, 480 seluruh mahkota pecah pembalik modal ini ini momen mahkota pecah pembalik modal ini judulnya seluruh kita bikin thumbnail itu ya buat besok hmm, lagi oh tuh kira tuh mahkota pecah lagi yuk biru lagi dong dua lagi turun aduh gak mau anjir semangat lumayan ya tambel udah 12 ayo sejuta lah langsung kabur nih kalau dikasih sejuta hmm, aduk nama sur dulu lumayan kuningnya petain atau gelas turun dong mantap sur 10.000 lagi dong aduh yuk yuk yuk yuk ungu biru aduh biru dulu ternyata merah nusul enak hmm, merah ternyata ikut sur tapi berhenti sampai situ 18.000 kali 16 lur 200an lah ya. ini kita JP, JP sejuta nih kayaknya ada nih. Yo, do, do, do, do, do. lumayan lumayan ya seluruh ya. Habis bisa Pak. Oke, nanti malam yuk. plus, Anjir enggak dikasih ya seluruh ya. Aduh, berhubung kita sudah profit sejuta lebih dari modal 85.000. Kita akhiri saja video pada hari ini. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Bye-bye slur.